Saya takab, saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi general <lummen> manager. Ah, saya nak general manager tu sahaja. Ini lah. Kalau macam ini punya pattern, tak ada direkod jenayah pun tak dapat esok ni. Wassalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. seperti biasanya kita lanjut lagi ke part yang kedua cuy ya Kita lanjut lagi yang ke part kedua Mereaksi sepaturian yang yang 2020 cuy ya. Episode pertama, episode 1 cuy Sekarang sudah part yang kedua Jadi buat koran sebelum kita lanjut ya Bantu like-nya cuy ya Bantu like dengan komentar video ini cuy ya Supaya kita bisa mendekati diri dengan algoritma youtube cuy ya Oke dan tanpa banyak cakap lagi langsung aja. Jom kita tengok videonya. Oke, cuy, videonya udah siap, dan ini kayak durasinya pendek banget, cuy. Tapi nggak apa-apa lah, cuy. Ya, yang penting kita bisa bagi ya, part 1, part 2, dan part yang ketiga, cuy. Dan tiga, dua, satu. Ini kayak mula-mula, cuy. Dia nggak belum, itu. mana, -mana pun, belum pakai mic di sini, cuy. macam gini lama benar tak pergi karaoke. <laughs> Ingat zaman muda dulu pergi karaoke. Hei, macam macam kenangan. Kan <laughs> eh, eh eh Pak Redis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Redis. Uh, macam mana Budin? Dah okay semuanya? Uh, dah, dah dah boleh kata tu dapat cari diri balik. Keadaan uh, hmm. perasaan saya tu terkawal lah. Cuma hari ni saya semalam saya mencari uh, pekerjaan. Oh tengah cari uh, uh, lepas dulu, keluar dari penjara uh, ya. Sampai? Nak cari Ini pekerjaan <laughs> lah Saya sebenarnya masih bercelaru. otak saya ni Pak Din eh, Pahal, Pak Din pula ah, Pak Degi Saya ah, tadi mencari pekerjaan Eh macam mana nak? Dapat tak nak? Dapat tak kerja? Tak <laughs> <laughs> Satu-satu Itulah saya minta-minta Sahaja sini Tak ada yang lekat lah Pak Diris hmm. Tak ada yang tak saya bekerja kat sana Pak Diris Kadang dia orang ni menghukum orang tu dengan masa lampau Itulah kan okay, Dia orang okay. ikut Ah, ada Pernah ada rekod jenayah tak dapat Habis macam mana orang yang ada rekod jenayah tu nak berubah ha, Kamu yang dia. tak dapat tu kamu pergi kat mana kilang-kilang mana yang kamu cuba Saya tak pergi kilang Saya pergi ke, kejaro, ke Kejara Holding tadi <laughs> Untuk jawatan apa? Ini scene ini saya pernah react je, ya. Kompilasi seperti yang saya cakap ya di video pertama. Kompilasinya saja ya. Bukan full gitu ya. Ini keren banget karena saya bisa mendapatkan yang full gitu. Uh, General Manager. <laughs> General Manager. Saya tak paham Pak Den. Melamar jadi General Manager. Pada saya, biar title itu besar. Gaji sikit tak apa. Saya tak ada masalah. <laughs> Saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. Jadi <laughs> general manager. Ah saya nak general manager tu saja. Sidilah eh. <laughs> Kalau macam gini punya pattern, hmm. tak ada rekod jenayah pun tak dapat rasa <laughs> Yang kamu minta tu general manager. Nah, Seleranya tinggi. Tak, tak ada masalah saya boleh kerja okey. Tak sangka ni kamu ni boleh masak apa. Kak penjara sana oh. tu kamu belajar masak apa? Hmm. Saya dekat sana memang bahagian catering. Bahagian catering? Ah, bahagian catering. Saya yang masak-masak untuk semua ah, bantuan. Oh, ya ke? Ah, saya jenis masak kawah besar tu. Yelah, di antara menu yang kamu boleh masak? Haa... Ah, Kentucky... Haa... <laughs> <laughs> ah, saya... Banyak-banyak... <laughs> Enak banyak banget dia di penjara ada saya Kentucky. Saya rasa saya boleh membantulah, Pak Degis, sini sedikit. Kentucky, eh? Haa, ah, <laughs> Kentucky saya... Saya itu yang paling saya mahir. Okeylah, kalau peralaman jengit <laughs> tu... Saya di tiga bekerja ke, Pak Degis? kamu di tima kerja alhamdulillah Ehh. terima kasih banyak pak sini boleh boleh boleh saya tengok apa yang ni eh saya uh, tengok Allahu akbar Allah, Allah. payah Allah, enggak muncul-muncul ini eh kau buat apa sini eh eh kau tanya aku aku keluar orang eh, tak ada <coughs> <coughs> dah payah <coughs> kau buat tanya bila kenapa <coughs> kalau kamu ya, nak aku aku keluar buka kamu jangan kau boleh jalan singkat nak keluar <coughs> <coughs> kalau kau dekat sini aku tak boleh aku tak boleh lawakan kelas segi kita ni orang Melayu kamu tak boleh kamu tutup ah. aku ni cuma berduduk kampung aje takkan <laughs> <laughs> tak, <laughs> <laughs> <laughs> tak, tak <nak> main DJ takkan <laughs> nak <laughs> aduh, gue nggak tau kalau lihat lawakannya seperti itu saya apa ya kayak ngakak banget gitu ya ini sebenarnya lawakan klasik aduh berair mata cing sebenarnya lawakan klasik tapi tapi bagi saya itu kayak lucu banget gitu ya lucu banget gitu Tidak. Allah khabar Tak, masalahnya ah. kau dekat sini Warung siapa jaga? Buden kan dah keluar Jadi dia dah keluar Aku jumpa dia Dia mencari-cari kerja tak ada Jadi aku cakap Terlanjur tak ada kerja tu Kerja jelah dulu tempat aku Apa salahnya kan? Ya, hmm. ya Kau dapat tahu kan? Anak buah aku pun aku tak terima Ini kan pula orang luar Kau tak pernah belajar Daripada kesilapan yang lalu lah. Dia dah akhirkan kampung ni Mubin Sampai bila kamu nak hukum dia? Siapa namanya Kak Sampai bila kamu nak hukum dia? Ha? Betul kita hukum, hukum, hukum jadi belok budak tu, muda Jadi beri. Kadang-kadang okay. tuala. Hati kamu tu bersihkan dulu. Itu nak buah kamu. Kamu harus bagi peluang pada dia. Nah ini dia ni. Aviva. Ah, sudah sampai. Kesihatan Pak Danish macam mana? Macam ha? mana? Kencing manis macam mana? Dah okey? Budie oh, oh, nampaknya Sustan dah tak berapa nak datang. <laughs> yeah. uh, paru-paru kelumba? Paru-paru berlubang tak ada pula buat masa sekarang ni. Beraya dia lah. Beraya ah. <coughs> dia okay lah. Allah, Allah. Okey Semua dah okey dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma ni lah, darah tinggi lah, naik. Paru baru ni kan. Oh, ya ke? Ah, darah tinggi naik. <laughs> Lailah, <coughs> ilah. ilah Baik-baik, jatuh nasi. Ah, ah, yeah. Siapa yang ah. berduk duk duk duk ah, ah, Lambat Hai, je hari ni. ni datang je. Ya? Ah. Lambat? Ya, ah, kami dah tunggu dah, nak ambil darah semua tadi. Ya lah. Darah lama semua dah buang. Darah lama. hari ni. Ah, Uh, no nak bagi masker. Ha ah, ah. aduh I lugu betul lah dah hanya 2020. Lah. Oh ini jadi jadi masa-masa ini tu masih pandemik ke Mula-mula kan Mula-mula kan, ni tutup Virus muka tu. kan? Oh, kita kena jaga kesihatan. Ah, yelah, yelah. Oh yalah yalah. Cuba hari tu sampai dah tak ada sangat saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. <laughs> Nak bawa macam mana janji selamat ya? bayangan cucu tu pakai boxer. Tapi bila saya dah pakai, saya rasa udara tu lagi tak sihat. Benar hingga sihatlah. <laughs> Betul, tak boleh. Tak Itu yang paru-paru berair tu. Boleh serap masuk. Ah, Yelah-yelah kalau ah, begitu cantiklah. Sebab aku memang nak sangat pakai emas ni. oh dia. Hidup tau ya. <laughs> Mantuk, <laughs> tau, ya? Eh, janganlah jangan, jangan, kamu yang pakai, kan, biarlah saya pakai seri. Okay. Yang ah. mana satu yang betul ni, ni benar ni? Eh, ni, ni. Ah. masuk ke teringa yang campang tu. Yeah. Masuk ke mana? Teringa yang campang tu. Okey, teringa capang ah -ah. campang tu. Masuk ah. Ah, oh. je. Teringa yang campang. Macam ni? Haa, Aduh, dah pakai muka pula ilah. Mana <laughs> <laughs> satu? <sahaja. laughs> ah, kalau macam itu okeylah. Haa, kalau ah. Terlalu oh, besar. Tuh tua dah satu? Nurse. Telur masing-masing Orang ni merawat-rawat orang Tak tak rasa Ni bimbang ke kalau sakit ke apa Oh pick up line Eh takpe Kalau sakit Kalau sakit sakit takpe Saya takut Afifah ni apa ya Kayak nampak Manis gitu ya Istilah apa sih kalau di Malaysia Manis Nanti dikiranya manis kayak apa namanya kayak gula lagi enggak kayak kalau Indonesia cakap tu manis manis je. Kalau orang nanti nurse kesakitan hati pula dengan saya. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. <tos> <tos> <tos> gak boleh dikalah, gak boleh dikalah dia. Nes, saya. <tos> Nes tahu tak? Kalau Nes seorang pencina apa yang saya lakukan untuk Nes? Apa tu? Saya sanggup dibenarkan. Biasa aja, <tos> biasa aja. <tos> Pak Degis tak ada tingkap Ah, Pak Degis tak ada lah Sebab ah, Pak Degis risau pula Budi tu takut masuk dalam kuali pula kan? <laughs> Pak, Pak Pak Degis jalan dulu ya Oh, oh. Uh. oh ya yeah, durasinya Orang pendek gini je Yang part ini. kedua cuy ya Oke okay, cuy itulah tadi part kedua ya Dari Sepaturian Alpuasa 2020 cuy Tapi di sini saya gak lihat Pak Ayah, ya ya atau memang di 2020 awal itu pak ya nggak ada kali cuy ya kayaknya sih kayaknya pak ya Ayah... nggak ada di sini cuy kalau nggak salah ya kalau nggak salah di sini yang menggantikan ini cuy uh, man ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah cuy oke dan mungkin itu aja cuy nanti kita lanjut lagi yang ke part yang ketiga cuy saya upload hari ini juga cuy ya Jadi jangan lupa like nya cuy ya Bantu like nya dan komen di video ini cuy ya Biar kita bisa pendekatan dengan algoritma youtube yang baru cuy Oke dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video Selanjutnya saya Andy thank you next Thank you next dan thank you next Bye